Tania, yeah. Tania, yes. are you Tania? Yeah. Hi, Woo. hi Maria. <laughs> hey buddy, hello, what's your name? Hey, I'm Harry. Hi Harry, how are you Harry? Oh, you so sweet. Oh. <laughs> okay, have a good day. Hey, what's up everybody? balik lagi dengan saya di adibu Channel. Hari ini kita ada di pantai mana ini? Di daerah Canggu. Tempatnya di Fin Beach. Kita mau jalan-jalan. Kita mau lihat-lihat keadaan situasi di sini seperti apa. Seperti kalian lihat di belakang saya itu banyak orang. Di depan juga banyak orang. Tapi cuacanya mendung coy. Mendung coy tadi saya datang katanya mendung, yuk kita jalan-jalan. Mungkin kita akan jalan-jalan dari sini sampai ke uh, pantai Batu Bolong kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya paling di tengah perjalanan kita udah balik. Ikutin kita terus guys, let's go, Kang. Berarti kalian lihat banyak orang di depan sana. Ya tapi sunrise-nya ditutupi awan. Eh, sorry sunsetnya ditutupi awan yang tebal kurang begitu bagus kelihatannya mantap Hari ini adalah hari terakhir ditetapkannya PPKM Saya belum dapat informasi Kalau PPKM nya akan diperpanjang apa enggak Mau diperpanjang apa enggak ah Masa bodoh lah Yang penting kita tetap berusaha Tetap menjaga kesehatan Biar kehidupan kita Enggak sakit sakit secara fisik ataupun sakit secara finansial dompetnya nggak kosong gitu loh lumayan ini kalau kita jalan dari sini ke batu bolong lumayan jauh oleh jaraknya sekitar berapa? Ya? ada tiga kilo kayaknya ya kurang lebih lah tiga kilo sore-sore rame kalau untuk berjalan-jalan tuh ada jalan-jalan sana-sana uh. Datang, nongkrong, duduk, duduk di sini, sama pacar, sama teman, menikmati sunset. Hai, itu sekedar bawa peliharaan kalian jalan-jalan seperti mereka, seperti itu. Wow, besar, besar Jadi di sini itu juga disediain tempat olahraga. Kalian bisa datang olahraga, olahraga 20, 10 menit, minum bir setengah jam, lumayan. Ayo kita lanjut lagi ke depan. Kita akan coba cari cewek yang sendiri-sendiri Terus kita rayu Seperti apa reaksinya mereka Wah ini kalau Incik tahu marah dia nih nah, kita coba ajalah atau Apa Ku bingung Gak tau mau ngapain Soalnya datang sunset uh, Sunrise-sunsetnya udah selesai Wow tantangan terbesar adalah harus melewati yang namanya yang namanya kanal kecil di depan karena dia dari muara langsung menuju ke pantai sementara saya menggunakan sepatu harus lepas sepatu gengs alas juga sih lo lepas sepatu ya pasti megang lah nah saya harus melewati yang ini oke Depan ini. oke, oke. Oke, okay, let's go. Balam nggak ya? Oke, okay, berhasil guys. Tapi sepatunya akhirnya saya tenteng. Ada okay, yang datang main sama... Anaknya bawa anaknya sini main jalan-jalan di pantai Mantap Dari kejauhan kita sudah melihat batu bolong di depan sana Oke. Lanjut aja Tapi dari tadi kita Gak ketemu cewek pun ini Gak ada cewek satupun yang bisa kita rayu semua datang sudah dengan pasangannya masing-masing. Jadi kita nggak punya kesempatan untuk merayu. Jadi kita jalan-jalan aja dah. Hey, kamu mau ikut? Hah? Kamu mau ikut pulang? Ayo, let's go. Come on. Ayo, ikut. sepi sendiri tak berarti aku di sini sendiri tanpa ada yang menemani. Maka sudah telat kita datang karena sudah terlalu sore. mungkin besok-besok kita bisa datang lebih awal lagi. harusnya tadi jam 5 udah ada di sini. sekarang tahu udah jam berapa, nih, setengah tujuh kayaknya. tapi justru jam-jam segini adalah golden hours nih. Nanti kalian lihat, ini ada golden hours. Nih. Meditasi, meditasi kok di sini, sok-sokan dia meditasi di sini. Meditasi cari tempat tenang, bukan tempat yang ramai dilalui banyak orang. Tolol. Oh Itulah orang-orang. Mereka melakukan sesuatu hal tapi tidak tahu. Sebenarnya fungsi atau apa saja yang harus perlu di pakai atau diterapkan dalam melakukan sesuatu hal. coba apa dia meditasi di tempat ramai sih? enggak jelas itu. ini kayak ini jalan. Hi guys, slow dia. Hi hi, Tania. Yeah. Tania. Yes. Are you Tania? Yes. Seriously? Seriously. Your name is Tania. Yes. Really? <laughs> no, I'm just guessing. But yes. Yeah. <laughs> because I'm making video, I wanted to put in YouTube, so I just guessing your name. <laughs> But my name is Tania. <laughs> What a coincidence. <laughs> What? What's going on? And, And you? Ah, uh, where you from by the way? Italy. Marta. Give me clue. It starts with S. S. Sonia, Sonia. No, I have no. It has four letters. Four letters. Oh, actually, it's easy. S A S A S A Sa Sa Sa Sally, Saby. Safa, <laughs> Sara. <Sarah. Yeah. laughs> uh, nice to meet you, Sara. Nice so, where are you going by the way? You just coming from there? Yeah, I just, sure, yeah, just I just coming for sunset, but unfortunately I'm coming maybe it's too late so sunset is gone. Are you always uh, shooting? <laughs> no, I'm, I'm I'm still shooting. No, I'm just Hi. What's their name? Hi. Hi Maria. No. <laughs> they have the same name. Are you twin? No. <laughs> Siblings. No. no, no. I'm just uh, I'm still recording because I just want to put in pardon. No, I just want to put in YouTube because they just coming and I' just guessing his name and then yes, I have. And what do you do? Like doing activity in Bali and around. Indonesian, something like that. Ya. Yeah. <laughs> itu tadi aku coba hanya untuk menebak-nebak namanya. Ternyata benar, namanya mereka itu. Tapi mereka empat orang, jadi banyak orang di sini. Maksudnya mereka berempat. Mereka satu grup. Oke, okay, nakirnya kita sampai di Batu Bolong. Oh, look at that. Hey, buddy. Hello. What's your name? Hey, I'm Harry. Hi, Harry. How are you, Harry? Ah, oh, you so sweet. Oh. Hahaha. <laughs> okay, have a good day. Tuh ada anjing husky jalan-jalan husky. sama bapak ya, lumayan untuk perjalanan kita sore hari ini not bad lah walaupun datang sudah late I'm coming late but that's fine No matter what, just enjoy your day, do whatever you want, do positive, and yeah, that's life, life is always hard, but you have to come out from the hardest part of your life to survive. Stay positif. That's it. Oke, okay. kita udah sampai di Wat Bolong. Itu dia. Tepat. Tapi kalau begini wajahku gelap nggak kelihatan. Di sini kebanyakan lokal ya Enggak terlalu banyak Foren nih, ya. Lokal semua oh, banyak atau untuk sekedar Duduk-duduk Saran -duduk. sekolah Apa-apa Wuhh, -apa. lihat tuh oh nice Mantap, mantap, mantap, mantap! Sasetnya mantap guys! Udah masuk golden hour-nya ini mantap. Jalan ke depan lagi, Mantap, guys! Oh, sunsetnya mantap, nice, nice. Nice, nice, nice, nice Mantap Untuk keaneh uh, satu pertanyaan kepada kalian semua Pantai dimana yang menjadi pantai favorit kalian Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar Pantai di Bali mana yang menjadi Pantai favorit kalian, salah satu pantai favorit kalian Kalau saya personal, saya lebih senang pantai-pantai di daerah Canggu Karena uh, Banyak pilihan Misalnya restoran Kita bisa duduk-duduk di depan Oh uh, Berbagai macam restoran ada di sini, keramai ya. Tapi kalau kalian yang ingin mencari pantai yang sepi, ya mungkin kalian agak ke luar-luar sedikit lah. Uluwatu juga bagus, gak terlalu sepi dan gak terlalu ramai, sebenarnya bagus. Oke, okay. itu dia sunsetnya, guys. Oh, mantap sekali sunsetnya luar biasa. Niat ya, seperti di sini banyak-banyak, seperti di sini banyak restoran, kafe-kafe kecil lah. Jadi banyak pilihan makanan dan minuman buat kalian, bisa sambil menikmati sunset seperti itu teman-teman atau sekedar menikmati jagung bakar juga bisa sini ada jualan jagung bakar kelapa muda jagung bakar mas berapa jagungnya mas? 15 15 nih kalian kalau mau beli jagung bakar bisa di sini. setiap pantai ada jagung bakarnya. Nah, ada variasi tergantung orangnya. ah, ada variasi tergantung orangnya. boleh 15 belas. 15 ribu. lokal sepuluh ribu. saya jalan-jalan dulu ya. abis itu balik sini. masih pegang sepatu soal. oke. thank you for watching and see you on the next video thank you for watching guys jangan lupa like share and subscribe nya untuk mendukung channel ini tetap berkembang see you on the next video